Uh, apa aku harus mengulanginya? Ah. Ah. Ah. yang dilakukan oleh.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 Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan di Padang Gurun. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Jatuhkan senjata dan angkat tangan. Dengar, shellifmu anak muda. Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang penembak jitu seperti ini. Jangan panik. Clean akan segera tiba. Lakukan apa yang dilakukan oleh ah! orang lain. keadilan selalu menang uh, apa aku harus mengulanginya <tuk> <tuk> Coba dari ribu ruku Keadilan telah ditegakkan. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Lakukan. Apa yang Aku punya peluru dengan ukiran nama. telah Dengarkan sheriffmu, anak muda. Keadilan telah ditegakkan. Tidak ada wanita yang dapat menolak kamu. tidak bisa menyalahkan dia untuk itu. Kabila telah ditegakkan. Coba hindari peluruku. The enemy has slain the turtle. Keadilan memiliki lengan yang panjang. Keadilan telah ditegakkan. Keadilan telah ditegarkan. Jatuhkan senjata dan angkat tangan. Keadilan telah ditegakkan. <gustos> <gustos> <gustos> Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi? <szok> <komboarding>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 Our turret has been destroyed. Retreat. Jangan panik. akan Keadilan selalu menang uh, Keadilan selalu menang Keadilan selalu menang keadilan ditegakkan hari Dari peluru Kadilah telah ditegakkan. Kadilah telah ditegakkan. Kadilah telah ditegakkan. Kadilah telah ditegakkan. apa yang dilakukan orang setempat pengunjung Keadilan telah ditegakkan Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang penembak jitu Keadilan telah ditegakkan Apa yang dilakukan orang yang panjang. <laughs> Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi. Lurus dan ukiran namamu. seorang pria yang melakukan perjalanan pada keadilan telah ditegakkan coba dari guru dengarkan chef Adi Anggara Terima Bye.